Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini videonya agak berbeda dari yang biasa-biasa ya. Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk ikut menyaksikan keseruan anggota dayung atau mantu dayung. kali ini saya masih ditemani dengan sahabat yang dan juga sahabat kanan yang ikut melihat keseruan. Pasir Dayung di Sungai Kiteri dekat Jembatan DLS Jalur Lintas Selatan. ini diselenggarakan oleh uh, panitia desa ya Sahabat ya dari desa Gumulyo sama Tengah pastikan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia oke, keempatnya, oke sahabat, keselamanya, kita sedang sampai pukul ya, 12, 16, lewat ya, 10 akan hari. menjadi juara. Saya harap dahar, saya harap soal. Ini nanti kita berikan waktu sampai 12 .10 menit. Sekali lagi kami ingatkan bahwa rute menuju pos 2 bendera sebelah utara. Oke, di pos E, dengan dan berputar ke kiri mamukan bendera yang dulu, sesuai dengan uh, masing like warna kuning berputar di bendera berik, warna kuning uh, berputar di bendera berputar video -video warna merah berputar. berputar Oke, di sahabat, warna berikut you, dengan finishnya juga dengan pos di masing-masing bendera yang sama. baik nomor berikutnya 0455 0455 Oke. lanjut 0353 0455 ada 0353 lanjut nomor berikutnya 0112 untuk tawang pulau 2 waktu berjalan 3 menit lanjut 0112 berikutnya